Ada kebijakan pemerintah baru-baru ini larangan ekspor Tapi larangan ekspor ini bukan semuanya larang Yang dilarang itu hanya ekspor minyak goreng Supaya minyak goreng ini bisa untuk kebutuhan rakyat Indonesia Saya tadi langsung kepada Menteri saya minta Ini tadi juga ada, -ada surat nih Pak Bupati Dari Dirjen Perkebunan Yang nanti akan saya sampaikan petunjuk pada seluruh Bupati Wili Kota Agar kita bisa mengawal nih kami kan sudah buat pergub, peratur gubernur yang mengatur harga tanda, tandan tanda buah sawit. Agar nanti masyarakat kita tidak diakali ya oleh pemilik-pemilik pabrik kelapa sawit ini dengan sekedak hatinya menetapkan harga. Tadi saya sudah koordinasi juga dengan Pak Kabuda. saya minta bantuan Pak Kabuda juga untuk menyampaikan kepada Pak Fores agar ini bisa kita kawal itu, Jangan nanti orang rayu, orang yang rayu nih, perlu duit nih. Yang itu pula harga sesuatu hati ya. Nah itu tidak kita harapkan.